Tadi saya mulai Tausnya Jam 2 kurang 10 Sekarang jam 3 kurang 15 Saya sudah ceramah 55 menit Di mana-mana 60 menit Sesuai yang tertulis di botol 600 ml Di masyarakat pada waktu azan subuh ada beberapa orang yang menyalakan as-salatu qairum minan naum dipanjangkan. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? As-salatu qairum minan naum. Eh hey, salah. Harus pendek. Jadi gimana Pak Ustaz? Pendek. Asalatu Haibubin Al. Sekarang saya baca Quran. Liit dengar baik-baik. Liilah bi Qurain, Ila bi meri'la Ta Shi'dai wa Sa'id, fal yaqbu'du Rabbah al Bayt, allah di Jo wa'ama -um panjang lo pende panjang kan boleh kalau nggak boleh panjang wa'ama naumin -um boleh yang mengatakan nggak boleh itu dia kebetulan sedang tidur mau apa mau apa pas dengar As-salatu khairun minan na' As-salatu khairun minan kenapa gak ke masjid? Salah ente, eh, lagunya terlalu seru <tik> Makanya itu larang dia Jangan lagi, habis soh dia rambat As-salatu khairun minan na' no. <tik> Boleh apa, apa boleh panjang? Boleh sama itu. Saya berdagang setiap malam saja, oh malam saja, apakah saya berdosa karena di dalam surat An-Nabak ayat 10 dan 11 malam dijadikan sebagai istirahat. Wal wajah Allahilibasa, Malam kami jadikan sebagai pakaian tempat istirahat, sedangkan siang mencari nafkah. Kalau begitu yang jual jamu malam masuk neraka, yang jaga malam masuk neraka, yang perawat bidan dokter sip malam masuk neraka ini ngajinya di mana? artinya apa bahwa Allah jadikan siang untuk mencari rezeki bercocok tanam berdagang pada umumnya bahwa ada orang yang berdagang malam boleh selama tidak melanggar aturan aturan al Allah sholat pagi berjamaah sholat Isya berjamaah habis itu dia jaga malam habis itu sholat subuh selesai itu dia istirahat jangan sampai tapi ingat tidur yang paling abdol adalah tidur setelah Isya tidur paling abdol sebelah Isya jam 8 tidur 9, 10, 11, 12, 1, 2 jam 2 bangun Tahajib. nah ini bagus makanya saudara-saudaraku yang kerja malah betah sempatkan sholat walaupun agak dua rekan besok habis surat subuh baru engkau istirahat mudah-mudahan Allah Taala melapangkan rezekinya, melancarkannya insya Allah amin ayam goreng dan sutu ayam warung nasi rahmat buka siang malam ada sip malam, ada sip siang enggak apa-apa selama perbuatan itu baik satu, bagaimana hukum buka tutup cadar emang pengaspalan jalan? pendapat yang pertama mengatakan cadar wajib ulama Saudi Arabia Syekh Ibn Uzaymin Syekh Twigri Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan cadar wa wajib pendapat yang kedua Syekh Muhammad Al-Ghazali Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi Syekh Yusuf Al-Kardawi mengatakan cadar, baik, tapi tidak sampai wajib Ustadz di mana? saya yang bertengah yang mau pakai cadar, silakan yang mau lihatkan wajah, silakan jangan yang pakai cadar dengan yang memuliarkan wajah, kelahi yang pakai cadar, kelahi dengan yang pakai jilbab nanti yang ketawa yang nggak pakai baju yang pakai cadar, bagus laki-laki, jangan ngejek yang pakai cadar ini sekarang banyak lagi-lagi kalau melihat orang pakai cadar. Melihat yang pakai cadar, kau ejek, tapi orang pakai rok pendek, kau diam. ngeliat orang pakai cadar, kau ledek tapi ngeliat orang yang pakai baju, you can see kau diam. Berarti kau setan. Yang pakai cadar, silakan. Karena cadar bagian dari ajaran agama Islam. Yang belum pakai cadar, ya gak apa-apa. Karena ada pendapat ulama yang membolehkan gak pakai cadar yang jadi masalah, dia buka tutup kadang pakai jadar, kadang enggak ya enggak apa-apa, karena tidak keluar dari dua pendapat tadi yang enggak boleh itu, pakai jilbab setengah hati di depannya, kelihatan, tutup semua tapi diunis, Alhamdulillah diunis dari ujung ke ujung semua jilbabnya oh, ada yang enggak juga ada yang enggak pakai jilbab, oh laki-laki Alhamdulillah adik-adikku anak-anakku di UNIS mudah-mudahan kalian semuanya istiqomah Yang masih mahasiswi sudah pakai jilbab. Kalau nikah sama suami nggak suka pakai jilbab, itu jilbabmu bisa melayang. Makanya ibu hati-hati, Bu. Kalau dapat mantu nggak suka pakai jilbab, Bu, oh, dia suruh buka itu jilbab. Buka jilbabmu. Bu. Aku nggak bisa masuk Sorgamu di bawah tanpa pakai kaki. Buka jilbab. Buka apa hukumnya suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri? Saya ceramah di Banten Nikah sama orang Banten Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada hijabnya, ada kobulnya, Nikahnya sah Habis dari sini saya ceramah lagi ke Bengkulu besok Hari Senin Bengkulu Di Bengkulu saya kawin lagi Ada walinya Ada saksinya Ada ijabnya Ada kobolnya Ada maharnya Nikahnya sah Habis itu saya pergi ke Aceh Kawin lagi saya di Aceh Ada walinya Ada saksinya Ada maharnya Ada ijabnya Ada kobolnya Nikahnya Sah Berapa sudah istri saya? Empat lah di Riau ya, satu. Emang saya belum nikah. Selama empat maka bo, Boleh menurut hukum fikih, tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak boleh menikah sebelum ada surat izin dari istri ber tepuk tangan. Emang enak. Cara ngurusnya, nih saya kasih tahu. Nanti saya kirim, ada formatnya di WA. Buat surat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama tempat tanggal lahir. Saya izin suami, saya menikah sekali lagi, matre 6000. Oh. Oh. Dibawa ke kantor pengadilan agama. Nanti Bapak Hakim bertanya. Ibu istri pertama, betul Pak Hakim? Betul, ini surat Ibu, betul. Ibu yang tanda tangan, betul saya sekali lagi, betul betul, berakhir <gulihat> jadi prosesnya pan panjang bukan semudah yang kau bayangkan, saudara kalau muda -uda udah udah lama aku buat <gulihat> bercanda, ibu, saudara saya sedang menjelaskan kepada laki-laki ini, ibu, yang sudah punya niat banyak ini Jelaskan kepada mereka semua, jangan mudah saja, mesti ada surat izin dari kalian. Udah, tenang hatinya sudah tenang, tenang. Nah, makanya sebelum tidur malam, yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena. Untuk tidur jangan ada pena. Kita khawatir, pasti buat tidur nanti ditangat. Pensil yang untuk mata itu juga Tiga, ada yang berpikir untuk apa sekolah tinggi bagi perempuan jika ujung-ujungnya ke dapur. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Ini orang layaknya hidup sebelum zaman Syekh Yusuf. Aisyah, istri Nabi, mengajar. Mengajar sahabat Nabi. Bahkan ijitihatnya lebih hebat daripada sahabat Nabi yang laki-laki maka perempuan bisa berkarir dan berkarya saya kuliah di Maroko dosen saya di Darul Hadis namanya Doktor Farida Zamru. Doktor Farida Zamru perempuan ahli tafsir di Mesir namanya Profesor Doktor Aisyah binti Abdurrahman Aisyah binti Shati dosen perempuan pakar tafsir jadi perempuan terus berkarya perempuan boleh bekerja, boleh beraktivitas, boleh menjadi wanita karir dalam kurung. Syarat dan ketentuan ber... pertama harus ada izin suami. Ah, tadi kan dia minta izin kan? Nah, sekarang kalian minta izin? Mas, aku anak-anak kan sudah besar nih mas. Ya, aku kan punya ijazah sarjana dari Unis nih. Ya, aku boleh kerja ya? Boleh. Mari ikut tanda tangan tapi yang punya aku kok dia pertama, harus ada izin dari suami yang kedua, jangan campur aduk laki-laki dengan perempuan jadi kalau ibu PNS, ASN, BUMN di kantor itu jangan cuma berdua nanti kalau sudah berdua curhat Gimana sih suamimu? Suamiku itu hmm Istri kamu? Istri ku ya. Akhirnya makan siang bersama Setelah makan siang bersama No free lunch Tak ada makan siang yang gratis Terjadilah apa yang terjadi Nah, 3 Tiga Jangan bersolek-solek Jadi dia Lipstick dua inch. Tepung terigu Ada perempuan kita lihat wajahnya Ingat tepung terigu A oh, kayak bodah tebal, sampai di tempat acara kipas angin mati. Meleleh. Tadi di rumahnya udah dicukur duluan. Kawan benar pulo lah, gimana aja? Kayak gini kita pergi-pergi ya. Wah, ini hilang. Untung ada spidol Whiteboard. Alhamdulillah, sampai di tempat acara panas Panas ya? Iya, panas. Bos oh, serap, serap Kenapa sejak ini orang senyum aja ya? Senyum. Rupanya menjadi. Orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang, tidak. Nauzubillah. Pertama, izin suami. Yang kedua, tidak berdua-dua dengan yang tidak mahram. Yang ketiga, tidak bersoleh jahiliyah. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, tidak bersuara mendesak-desak. Makanya bagi yang kerja-kerja di kantor, jangan besar. Gimana bu laporan saya? Ambil sana, gimana sana. Gimana saya? Besok siap. Gimana? Besok. Gak ya? Harus tegak. Terima kasih. Walaikau salah. Gimana? Bantan. Rano deh. unis unis Bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam secara kafah kepada mahasiswa? Yang pertama, Islam itu ajarannya enggak banyak-banyak, cuma tiga. Yang pertama, akidahnya mantap. Wujud ida bako mu alaqatul awadisnya mu nafsi wannya, qutran urratil mun sama basor karang. Akidah. Yang kedua, ibadahnya mantap. Salat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, Asa'ufnya mantap bersihkan hati dari riak sum'ah tiga saja akidah ibadah akhlak akidah tanam kan? saya yakin itu sudah ditanamkan sejak lama di Unis akidah ibadah akhlak masukkan dalam program ekstra ekstrakurikuler benarkah bila kita berdoa untuk orang yang non-Muslim maka doanya tidak sampai apa bilang tidak sampai apa doa Nabi kepada non muslim ketika dilempar kakinya sampai berdarah. Allahumma dikaumi fa'inna gemelaya alamun berikanlah saudaraku yang non muslim ini hidayah ya Allah mudah mudahan mereka mendapat hidayah. boleh boleh boleh boleh. boleh. tetanggaku yang belum dapat hidayah beri dia hidayah ya Allah. doa untuk saudara kita non muslim berikan mereka hidayah ya Allah. mudah mudahan mereka bersehadat sebelum mati ashadu allah ilaha Allah. Dua, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dan berlainan akidah yang sudah meninggal tak bisa doakan ya Allah ampunkan dia Allah mafirlah gua tak bisa tak sampai. Kenapa? Karena providernya beda. Kita pakai telkomsel, dia pakai XL. Tak sampai, rumit. Sudah azan. Oleh sebab itu maka serahkan dia kepada Allah. Ini hambaMu ya Allah, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Maka Engkau doakan kepada Allah, kau serahkan ya Allah, ini hambaMu, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Begitulah caranya bagi kalian yang muhalat masuk Islam, orang tuanya masih non-Muslim. Allah amin Al-Fatiha. Allahu Akbar. suratul amin. Allah ma inna fiddin. Selamatkan akidah anak-anak unis ya Allah. Maafkan dan filjasad. Sehatkan badan mereka selamat dari narkoba dan zina ya Allah. Wa siadatan fil ilmi tambahkan ilmu mereka ya Allah Wa barakatan fil rezdi beri mereka rezeki yang berkah ya Allah Wa taubatan bablal maut beri taubat sebelum mati Wa rahmatan indal maut beri rahmat ketika mati Wa maafiratan bablal maut berikan ampunan sesudah mati Allahumma huwin alai nafi sakaratil maut Ringankan waktu sakaratil maut Wa najataminan nar selamat dari api neraka Wahab makin terisap maafkan ketika amal diisap. Rampana, hatina, fitdunya asana, wafil azab dihasana, wakin azab benar. Khusus Allah wajahnya Muhammad waladiyu asallam walamtuin lagi ambil alamit. Ulang dengan tenar, tetap solat berjamaah. Ustaz Somad tidak ikut solat karena sudah jama takdir. Terima kasih. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ooh. Mm -hmm.